Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat atapnya dari bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan bekas seperti ini. Kita akan membuat atapnya di sini. Simak terus ya. Hari ini kita akan membuat atapnya dari bahan apa yang kita dapatkan di rumah. Kita bawa ke kebun, terus kita jadikan kerangka-kerangka atapnya Baik teman-teman kita istirahat dulu sebentar Kita merokok Kita ngopi dulu sebentar Nanti kita lanjutkan membuat atapnya Mungkin sore ini atapnya ngopi sambil bakar sampah Lihat itu sampahnya Cuaca yang sangat bagus Tapi terkadang tiba-tiba bisa saja hujan Nah beginilah yang udah siap tinggal kita kasih kerangka atapnya saja. Nah, cuma segini udah siap. Di sana ada kebun pepaya. Bisa kawan-kawan lihat. Tapi pepayanya kurang bagus ini ya. Kurang subur ya. Di sebelah sana sungai. Di sebelah sana sungai. Mungkin kalau siap bubuknya kita nanti akan memancing untuk makanan siang kita kita pancing ikannya di sungai. hari ini kita cukupkan dulu nah, atapnya sudah sudah lumayan lah nanti jika ada rezeki kita ganti dengan atap yang lain tapi ini sudah lumayan mudah bisa berduduh ini sudah mulai larut malam saya siap-siap untuk pulang dulu ya Assalamualaikum wa rahmatullah wa